assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini, saya ingin sharing cara setup dan upload GRBL BL Core XE ke mesin CNC yang pakai sistem Core nah, contohnya mungkin plotter ini. Nah, ini Plotter ini pakai Core XE. Apa cirinya? Cirinya adalah uh, stepper sumbu X dan stepper sumbu Y. Itu terhubung ke belt yang sama ya. Nah, ini kan dua stepper ini, ini beltnya cuma satu melingkar-melingkar itu terhubung ke, belt, ke stepper kiri dan kanan stepper sumbu X dan sumbu Y masuk sumbu X dan sumbu Y ini terhubung ke Arduino-nya itu ke driver X dan Y ini CNC kontrolnya masih standar ini pakai 3 driver ini X, ini Y, ini Z jadi stepper yang kiri tadi itu pakai yang terhubung ke sini terus stepper yang kanan terhubung ke sini, ini yang Z. Nah, karena sistemnya coreXY ini seperti ini, jadi nanti GRBL yang di-upload ke Arduino-nya ini itu harus GRBL yang sudah dimodif koreksi. Oke, seperti itu. Oke, terus apa masalahnya sih kalau misalnya CNC yang pakai sistem koreksi ini tapi di-upload GRBL yang standar? Nah kita lihat mungkin ya, ini akan kita coba. Ini posisi gerbelnya sudah saya balikin ke gerbel standarnya. Kita lihat, mungkin ini saya tandain. Yang X pakai biru. Yang X pakai biru, yang Y pakai kuning. Ini maksud X dan Y, yang ini, ini terhubung ke driver X ya, di CNC shield. Dan yang ini terhubung ke driver Y di CNC shield. Jadi ini saya sebut X dan Y. Oke, saya sambungkan ke UGS. Oke, sekarang kita coba gerakan stepper yang kiri ya. Ke artinya kita akan menggerakkan sumbu X. Ini kita pencet nah kita lihat stepper yang sumbu X muter ya tapi kita lihat akibatnya apa nah ini, ini bergeraknya bukan ke sumbu X ya tapi diagonal okay. nah padahal uh, stepper X nya yang bergerak kalau di sistem biasa kan seharusnya kalau uh, stepper X bergerak, dia akan bergerak ke kanan kiri ya tapi kalau karena ini Asensinya pakai sistem koreksi, ternyata dia bergeraknya diagonal. Sama juga kejadiannya kalau kita putar, kita gerakan stepper yang y. Nah ternyata ininya gerak agendrinya bergerak ke arah diagonalnya bukan ke y depan belakang, tapi diagonal. Nah, itulah mengapa uh, supaya gerakannya sesuai dengan uh, perintah dari uh, g nya Dia kalau bergerak ke X harus ke kanan kiri, bergerak ke sumbu Y harus ke depan belakang. Kita harus pakai GRBL core XJ Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ya gimana sih cara setup dan upload uh, GRBL koreksi. Oke sekarang kita akan upload uh, GRBL koreksi ke Arduino. Uh, software yang dipakai seperti biasa adalah Arduino IDE seperti ini. Uh, tapi sebelumnya mungkin syaratnya bahwa GRBL-nya sudah diimport di komputer ya. Uh, tandanya apa? Tandanya mungkin kalau kita lihat di sini di file example. Nah ini sudah muncul nih GRBL upload. Kalau belum, mungkin harus diimpor dulu ya. Bagaimana caranya? Mungkin nggak bisa saya uraikan di sini. Bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu yang cara membuat CNC controller ya, berbasis Arduino grbl nah, Mungkin saya cantumkan di deskripsi link videonya. Tapi setelah mungkin setelah grbl terinstall itu kita bisa langsung ke directory ini. Jadi begitu grbl nya di ke arduino studio dia akan mengcopy filenya ke folder ini di C user Mi ini adalah nama user di Windows ya jadi mungkin beda-beda di masing-masing komputer ini adalah nama kebetulan di komputer saya ini namanya Mi jadi di C user nama user kemudian folder dokumen di bawah dokumen ada arduino kemudian libraris dan grbl nah di dalam folder ini ada source code dari GRBL-nya ini adalah GRBL yang sama dengan yang GRBL standarnya nah, supaya menjadi GRBL koreksi kita harus mengedit salah satu filenya yaitu file config.h nah, ini filenya kita buka aja pakai Notepad atau pakai editor yang lain ini di sini pakai Notepad nah kemudian kita search saja kita find control F, kemudian kita ketik core X Y. Find, nah ini, Hai nah ini di baris 190, seperti ini. Ini ada tulisan define core X yang di... Uncomment ya Uncomment nah, Tinggal kita aktifkan aja caranya Menghapus uh, Dua slash yang ada di depan ini Nah gini kita hapus Nah kalau dihapus dia Langsung aktif ya Nah langsung kita save Nah oke okay. Hanya hanya itu aja teman-teman ya, nah, Jadi hanya mengaktifkan Define Core ya Oke, setelah kita save, kita balik lagi ke Arduino IDE. Langsung kita open ya. Nah, kalau sebelumnya sudah teropen atau terbuka, itu harus di reload ulang. Di open ulang ya. Ini contohnya example, sini GRBL kita buka. Nah, yang ini. Ini nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini tinggal upload ya, tapi kita pilih dulu nah ini komputer saya com13 kemudian arduino nya pakai uno saya oke ini kalau sudah di setup tinggal tekan upload selanjutnya kita tunggu sampai selesai ya uploadnya oke uploading selesai ya ini tulisannya dan uploading nah, sekarang kita tinggal coba lagi dengan metode yang sama seperti di awal tadi kali ini dengan grbl yang sudah jadi grbl koreksi. Oke untuk testnya kita pakai cara yang sama seperti di awal tadi, kita pakai UGS, nah ini kita open, oke langsung kita coba ke sumbu X ya, ini kita tekan tombol X plus, artinya kita minta dia bergerak ke sumbu X. Nah kita lihat sekarang dia benar-benar ke sumbu X ya. Nah, ini bedanya kalau yang ya kalau kita suruh dia bergerak ke sumbu X, ini dua-duanya bergerak. Nah, dua-duanya bergerak. Sama dengan kalau kita perintah ke sumbu Y, dua-duanya bergerak juga ya. Nah, itu bedanya koreksi jadi... Uh... Stepper X dan stepper Y akan bergerak bersama supaya menghasilkan gerakan yang sesuai dengan perintah ya nah, seperti itu ini Y Kita ke sumbu Y Nah kemudian X Nah itu sumbu utamanya sudah oke okay. Berarti nanti kalau dia gerakan uh, ke Kombinasi dari X dan Y Itu bisa Akurat Oke mungkin sharing tentang Cara upload GRBL Core seperti itu teman-teman Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh